Jangan lupa, tuan-tuan ada apa-apa. satu segera dulu no, ya, nak, ya. Kalau nak kelihatan, masih kita, ha, serunya. Maka Tuan Petri Dewi, Istri Dewi, isteri lah juga, mengajar sekamu anak kepada ke siramah raja. Maka cikawati ramah ramah anda, titik baik-baik bersama. Tuan Petri Istri Dewi, asab silah kalau mula, anak lah juga, marusi kelapi, duduk di dalam waktu 7, di rumah bergalau kueso 40. Tengah negeri kuala dua berdak muda tanah purba ini sehari... ...mengandulah juga di dalam ikat perkataan nebulan yang tak pokoknya hari... ...bijalah nak cari suami kemahkaju... ...sama tiba menujulah juga dalam negeri-dalam negara tak ...dan negeri ratu puyau peranggi... ...bijalah ke belak Tuan Menteri si Dewi lagi pulanya... Pola juga diabenik. Hola oh, weh, kita akan panggil tahu weh, tahu Kita akan panggil tuh tuh Kita tutup hu juga nih tak mau pulak kita terdekat sahur. Eh. Namun apa diri? Tahu weh, tahu weh, ta, we. Oh, tahu weh. Hola weh. Oh, oh, buta ni mari, 2, 0, ne. Bet awet, sudah kita tak ada tajuk anak kita tak rajin dengan lagi kepanggil panggil kita tuanya kayak kawan pochi poni poni poni pangu nakilah kuanu amanah pergilah juga di dalam negeri negeri banyu negeri beli kebelah kau weh negeri lah kuanu weh ayah panggang weh negeri lah kuanu weh kita kalah boleh tak kita hantar amanah keju pola juga Seketel juga nagih sini Oh ya wes, sini nak dah banyak orang anak Satu nak jumpa juga Oke nama mama semua, kau sini Oh tak ada kasih dah kita walau tak bangun Hayo pesek iyalah juga aku nanti tanya lagi malah ibu aku nanti mau menuju dan lagi ratu punya perangi hei kak gue Walau oh, basah kita cuti, okey. Baik ngok, okey. saya tengok okey. Nang sahaba panggil Kak Awe, kita meriuni malah jauh ya, wah he, So juga, malah gok panggil Kak Awe. Mochi, mochi, perebah apa? Pochi, tengok okey. Pasal tahu pasal baik Nang sahaba kita panggil mochi. Sia-sia, kita bawa baju banyak pasai nya. Mah gok panggil Kak Awe, panggil Pak biarlah aku nak panggil kakak sekali tak dikira lah juga hanya okey embeeeet kak ee eh. sampai sungguh nak kak gaduh sungguh waduh lah nak kawano lah na, ni ha nak polo gak sangat hmmm aku tahu dah lagu dia sampai lah kita lagi okay? makhluk kena jadi gak banyak PC sungguh nani dia rasa nak kaya kak ee eh. diapa dia adik ee eh. Amal nak tanya sikit Kau tak tanya lah, banyak kau boleh Tanya ke apa? Kak nama apa? Kita kira panggil Romeo Juliet Wey, dia ni malu kau Biar, banyak dia lah sana dia Kak Juliet Oh Juliet, ha? Kak Juliet eh, bagaimana dia adik? Amal nak nak jumpa cerita boleh kau Loni sudai baru sudai gaya comelotin lah tu oh tapi nama kita tahu nama gapo tapi nama kita tahu oge kita tahu oge comel lah putih kuning pernah kita Cina ite manis pernah ke Jawa tinggi tak kena pesat aku muite putih oge tu oge tulah natu raja tu laki tuan pertimanya murah Loni boleh kah mano jumpa dia boleh pun kena tanyalah, orang jaga pintu orang okay, setengah-tenek kelah-kelah juga Yang tiga orang duduk cakur ni Mana orang okay, jaga pintu dia oh, nak lama tak, tak dua-tiga orang Hari tu nama-lama tu, hari ni nama-lama Nama-lama ni pula, kesak nama lahir, orang okay, tiga orang Kenapa kita kok baik tak Kenapa kita pala macam kajau Kenapa kita bodi Oh gitu boleh kok, nak jumpa dengan dia lah adik Tak sila, mau siapa dor di dalam lagi ratu puyo peranggi. Mau nampok jauh di matos supaya yuk supaya sain sama. Yo lodo, tak sila mata mo. Mau lagi tanya dia. <tong>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 Pengasuti goreng. Manulah juga suami yang mahu seramu. Bila kaya saya tak tengok tadi dah. Eh? Guriuh. Tak da, sayangnya duduk kaya itu. tu kaya seramu besar itu kaya boleh nyakit ni. Tak sayangnya duduk kaya-kaya. Habis saya. Habis saya. Haa. Mano lah juga suami yang mau seramu guano Kamu tiga orang duduk sini suami yang mau tak ada Menyanyakan koyak tadi Koyak tadi mulai nyakit parut Lalu itu sama kodai kodai pulak pergi kena Bunuh pulak puluh hati Aaaah ada mendi koyak Koyak gapo bema Rusio, Rusio, Rusio Rusio gapo bema Aaaah tadi tere koyak toku Mulut -mulu berus apa ya? Tuh ikut sama pesta dah lah Dia kata bahawa dia bini dua pun jangan tergoyak ni sama koyak Gapak dia abis ya? Tuh ikut sama pesta lah kesamak tadi Sungguh dia kata dia bini dua dengan tu teri Haa uh, Mayu mahu rapu anak ratu punya peranggi Kalau mari makcik jangan tergoyak Kata dia bini dua Nah sama ni bengong tadi tergoyak rusia okay? Haa ah, dia bunyi goyak ya, bunyi go ya. Royak gapo pengansai besai. Royak gapo besai. Mujo ida royak. Riha be ma royak. Royak gapo besai. Begus samolah lalo ni ni ko tuan tri. Ah mai mora nak adat poyo peranggi dia beseda tak suwi royak kalau macam mari tapi bone royak macam ponggo ni. Jadi istriye makan abai mos samo tuan penerima mahu mahura. Ha. Waktu ya kita duduk bersih, duduk gagal ni... ...sebab ni tak boleh berseru siaga ni. Jadi dia nikah kahwin dengan siapa dia, sayang. Malunya, sayang. Nah, dia terima mahurah, anak ratu pujuk peranggi lah. Tapi itu aku bersedoh lah. mak beliau jangan hidup goyak. Untuk baca bengok ni. Di mana juga suami, sayang-sayang. Siapa lah jua ke kata-kata tua ni ga? Tak isah Sudah ada anak dan ada cucu dah. Jadi dia nikah kahwin dengan tuan petri, Mayomahura anak ratu lah juga punya peranggi. Haaah! -ha. Biarlah juga Ammonogis jumpa dia. Tak ada apa-apa hari ni. Hmm, Tudah hari ni. Buat kereta hari ni Tunggu kumasa dah. Kumasa apa namanya? Pandal sangat royak. Kau ikut sama pesedoh tadi. Siapa dia goyak rusia kata dia nikah dengan Tuan Menteri Mahyum Hora dia pacun tengkak...menghenti Sama mana goyak ni Mereka goyak mana? Ah, Haaa, goyak orang pun uh, lulah uh. yaa Tunggu Haaa, pun lulah uh, lula, uh, lula, goyak bia, aku Goyak orang tengok yaa uh. Mungkin Mereka orang uh. nge Oh, Kau sepakak koyak belakang, kapot kita tunggu masa lah sakit pagok sekali ni Hmm, padah lah Semalam kita mimpi rumah utuh Tunggu masuklah lah, kita lah biar Kau telah mau sabuk yang buruknya Nak buat jalan lah biar Hai, hai, hai, hai Anik macam anak ni baru beranok selalu lah ya. Mana sangat semulut long Goyak hmm, sangat. <tose> Sat diok eh,